Analisa Dolar Australia US di tanggal 5 Mei tahun 2022, tren pergerakan Dolar Australia US di sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan dolar Australia USD jika terus bertahan di atas area 0.72297 karena ada potensi dolar Australia USD bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 0.72900 sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 0.72000 karena ada potensi dolar Australia, USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 0.71397. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212